assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang kita mau apa ya Oh, ini apa ya Wow oh, lumpurnya kotor sekali sangat kotor ini teman-teman sangat kotor sekali coba lihat Mari kita masukkan ke keranjang satu-satu ya teman-teman. Ini apa ini? Besar sekali. Ayo kita masukkan. Besar sekali. Oh, uh, kita masukkan ya. Wah, huh, ini apa lagi ini? Wah, huh, kecil tapi menggemaskan ya. Mari kita masukkan. Apalagi ini, wah, oh, kayak apa ya? Bagus sekali, kita masukkan ke keranjang, mantap, mantap, mantap. Apalagi ya, wah, oh, ini apa ini? Bentuknya besar, apa ya? Mari kita masukkan saja. Oh, tidak cukup ini. Ini nanti lagi, nanti dulu yang besar, yang kecil-kecil dulu kita masukkan ke keranjang dulu Wah apa ini ya Oh lucu ya udah kita masukin ke keranjang aja apalagi ini apa lagi ya Wah kotor sekali kita masukkan lagi wah ini apa ini teman-teman agak besar tapi kecil ya udah kita masukin Wah ini apa ya ini ini sangat besar sekali tapi sangat kotor apa ya ayo kita masukkan saja uh, kita masukkan ini ya udah sekarang waktunya Kita cari air bersih ya teman-teman Let's go Air bersihnya sudah siap ya teman-teman Ayo Saatnya kita membersihkan Kita mulai dari yang ini dulu ya Wah, Wah. Kotor sekali Ayo, terus bersihkan Terus bersihkan Kotor sekali Wah, Sangat kotor ya teman-teman bersihkan wah oh. apa ini teman-teman oh ini ternyata kuda pokok teman-teman Wah, lucu sekali. Oke, sekarang yang selanjutnya, yang ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Oh, ternyata ini. Uh, kodok ya teman-teman, kodok gorek ya. Apalagi ya? Oh, ini apa coba ya? Coba kita bersihkan. wah oh, ini ini ternyata mobil ya Oh mobil sport. kita taruh lagi apalagi ya Oh nah ini coba apa ini ya Nah kita bersihkan Oh ternyata ini ikan arwana ya teman-teman lecet lecet mantap mantap mantap apa lagi ya Oh ini apa nih Ayo kita bersihkan Ini ternyata ikan pari, ya teman-teman. Ikan pari, lalu apa lagi, ya? Ini apa? Ini coba, coba kita bersihkan. apa ini ya oh ini ternyata Ultraman yang bisa terbang sih ini mana ya oh yang ini apa ya teman-teman ayo kita bersihkan Wah kotor sekali Dan sangat kotor harus bersihkan sampai bersih ya teman-teman supaya kumannya hilang tidak nempel ke kita Wah, sudah bersih sudah bersih, oh ini apa ya teman-teman? Ada yang tahu enggak Iya, benar sekali, berhilang, berhilang tahu ini track oleh Kita taruh di sini ya. Sekarang satu lagi ini teman-teman Ini Kita bersihkan lagi ya Wah Kotor sekali Sangat kotor Kita harus Menjaga kebersihan ya teman-teman Kalau kotor seperti ini harus dicuci sampai bersih Biar kita selalu sehat hmm. Akhirnya sudah bersih Ada yang tahu ya ini apa teman-teman ah. hmm, Benar sekali Ini beko udah hilal udah tahu ini beko bahasa bagusnya eksapator oh, akhirnya udah selesai semua teman-teman udah bersih semua ya, Alhamdulillah ya teman-teman Sampai jumpa lagi ya teman-teman Jangan lupa Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan Subscribe, like, komen Dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih